halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Pada kesempatan kali ini kita bakal coba kostum room di fresh Android 12 ya di Xiaomi Redmi 5 Plus atau Vincent. Sekarang kita bakal coba masuk dulu ke TWRP Recovery dengan menekan tombol power plus volume atas pada saat handphone mati. Kalau kamu belum install TWRP Recovery, silahkan kamu install dulu dengan menonton video yang ada di pojok kanan atas sekarang kita udah masuk web jadi kita web data aja dulu di sini saya mau coba atven web aja oh iya saya lupa web di sini ada buku akses internal jadi kita web data aja dengan cara web data dan kemudian ketik yes langkah selanjutnya kita akan install aja kostum roomnya dengan klik panel install kemudian cari di mana kita menyimpan kostum roomnya sini saya menyimpan di usb OTG. langsung aja kita klik aja begitu udah ketemu kostum roomnya kemudian kita swipe kanan seperti yang ada di video kok error ya bentar ya saya baca dulu di webnya ternyata kita mesti update Twebnya dan sini saya sudah download file-nya kemudian saya akan install aja ini Tweb barunya yang installnya persama sih seperti install custom belum biasa kita tinggal pilih lalu swipe oke jadi ini sudah berhasil twrp Twebnya ke versi 3.5.2 dan kita bakal nyobain sel -sel kostum rumnya aja, sama aja caranya kayak yang tadi ya. Dan di sini kita pilih kostum rumnya, lalu kita swipe. kalau udah gini udah berhasil ya masang costumnya sekarang kita lipet aja karena gf-nya juga udah terinstall di dalam dan saya nggak mau di root oke okay, ini HPnya udah hidup, tapi ada notifikasi error yaitu speak service by Google terus berhenti Yaudah kita nantikan saja dan lanjut kita setting semua pengaturannya. Ini adalah tampilan home-nya dan ini tampilan menunya. Menurut saya custom rom ini kayak pure stock Android tanpa ada tambahan sedikit pun fitur dari developer-nya. Sekarang kita bakal nyobain aja fitur terbaru dari Android 12. Pertama yang diubah di Android 12 itu ada status bar-nya dan panelnya ya, jadi lebih simple kedua ada fitur privasi di mana kita bisa mematikan akses mikrofon dan kamera ketika kita tidak gunakan ya jadi kita usah takut lagi dimata-matai ketiga ada fitur material U. dengan fitur ini nanti sistem akan secara otomatis menyesuaikan warna panel sesuai dengan warna yang dominan pada wallpaper yang kita pilih empat ada fitur nerby yaitu fitur berbagi dengan cepat saya kurang paham sih sebenarnya fitur ini kalau ada yang ngerti ya bisa tolong tulis di komentar ya sekalian berbagi ilmu kita lima ada fitur mode satu tangan pada mode ini antar muka android 12 akan mengecil secara vertikal ke bagian bawah layar ponsel oh iya fitur ini dalam ada di MIUI tapi saya rasa di MIUI lebih baik karena MIUI nya cuma mengecilkan layar, bukan memotong layar untuk menggunakan mode satu tangan ini kita harus mengaktifkan navigasi gesture ya tetapi kalau kita tidak terbiasa dengan navigasi gesture kita bisa mengaktifkan mode pintas satu tangan ini juga ada satu lagi fitur yang saya nggak tahu nih apakah fitur bawaan Android 12 atau fitur tambahan dari kostum rom yaitu kunci total gimana HP kita akan terkunci dan tidak bisa dibuka dengan face ID atau sidik jari hanya bisa dibuka dengan pin atau sandi yang kita simpan ya oh iya di kostum rom ini tidak memiliki face unlock sama sekali ini adalah hasil pengujian Antutu nya dua kali ada penurunan performa saat pengujian antutu kedua yaitu sebesar 2.000 lebih. Di sini ada yang menarik dimana mana Vulkan di HP kostum belum ini tidak didukung. Apakah akan sama kayak ICP? bakal kita coba aja nanti di game ARK ya. Selanjutnya adalah hasil crawling dari CPU-nya ya. Yang bisa kita lihat di video bahwa Deviz mengalami trolling setelah pengujian kedua berarti depis akan mengalami trolling setelah pemakaian kurang lebih 20 menitan oke, okay, sini saya sudah membuka game ARK survival dan tidak ada notifikasi warning sama sekali berarti pulkan bekerja cuman mungkin yang di Antutu itu adalah pulkan terbaru ya oke, okay, hampir sama ternyata ke MSM extended Di sini agak patah-patah sedikit mainkannya tapi masih play label lah untuk mainkan ARK di device ini ternyata Android 12 lebih sedikit memakan internal ya cuman 7,4 GB beda 2 GB lebih dibandingkan Android 11 sementara untuk RAMnya sendiri ternyata tidak terlalu lama dengan pengguna RAM 3 GB karena hanya tersisa 807 MB yang berarti sangat tidak direkomendasikan untuk pengguna multitasking ya ini saya nggak tahu ya ngebug atau gimana ya tapi saya coba izin dari semalam untuk ngidupi data seluler, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa internetan sama sekali di data seluler. Nih, saya coba buka browsing. Nah, dia langsung nggak ada akses internet. Dan saya juga udah ganti gonta-ganti APN, tapi nggak bisa juga. Nih, apn ada tiga biji, saya buat. Ya, dari keterangan webnya sendiri nggak ada ini ya Ngepek kayak gini mungkin ada dari kamu yang tahu silahkan tulis aja di komentar ya Oke okay, jadi inilah dia ya Depress custom room untuk Redmi 5 plus lihat Androidnya dan Android 12 dan di sini juga ada keterangannya update baru 5 November semalam ya untuk update-nya dan ini ekasternya kita coba lihat ini ya e caster Android 12 ya hmm kayaknya nggak ada apa-apa di sini sama sekali Apa Androidnya ada kehabisan ide untuk bikin e -caster? sampai cuman gini doang Nggak terlalu menarik e ya udahlah sampai sini aja ya untuk lebih jalan kurangnya terima kasih apalagi yang nonton sampai detik ini saya sangat menghargai sekali, sampai jumpa lagi, bye-bye.